Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Kali ini kita akan membahas ya tentang materi jaringan komputer, dimana saya akan menyampaikan suatu materi tentang routing statik ya, atau static routing menggunakan tiga router ya. Jadi langsung saja saya buatkan topologinya, kita akan menggunakan tiga router ya untuk eh, menghubungkan beberapa jaringan. Nah, kita menggunakan tiga tidak router router nol dan 3 ya. Kemudian kita menggunakan 6 end device, yaitu PC saja ya, biar gampang. Si ada 6 end device PC ya. Kemudian kita hubungkan end device ini dengan kabel jaringan ya. Ini menggunakan ya, ini otomatis otomatis dia akan memilihkan menggunakan cross ya kabel cross kabel cross yang ini ya crossover karena secara langsung ya e, mungkin pada prakteknya nggak cuma e, satu pc ya bisa saja menggunakan beberapa pc ya mungkin menggunakan switch ya nah, ini hanya untuk e, praktek saja jadi biar cepat ya kalau ini secara langsung ini nggak bisa ya jadi harus ada tambahan modul ya untuk menghubungkan kedua router ini karena interface nya habis ya jadi setiap router akan kita tambahkan modul di sini ya Tambahkan modul WIC1NET ya Kita matikan dulu kemudian taruh di sini Nyalakan lagi ya, Kemudian yang ini juga sama Ini dua-duanya karena terhubung ke kiri dan ke kanan Jadi dua-duanya kita tambahkan modul WIC1NET Satu, oh sorry dimatikan dulu ya Satu, dua, nyalakan lagi yang ini juga kita tambahkan satu modul lagi matikan dulu WC1NF ya, tarik matikan eh nyalakan nah kalau sudah nyala baru kita bisa hubungkan ya dengan menggunakan kabel sama ya cross juga ini saya pakai otomatik, otomatis otomatis yang menggunakan cross nah kalau sudah kita setting IP address-IP address nya saya labeling dulu ya saya labeling dulu dari mulai di sini saya kasih label untuk IP address-nya ini 192.168.10.1 per 24 jadi kita labeling dulu supaya nanti enak dalam pembahasan ya kita kopas aja biar cepat kita kopas ini nantinya 10.2 ya untuk alamat dari routernya ke sini nanti 20.1 ya si titik dua dulu ya, dua puluh satunya nanti di isinya dua puluh titik ya, kemudian untuk router yang sebelah sini itu nol titik ya ada subnetting di situ kita pakai subnetting per 30 ya, oke ya Uwasan setting saya saya anggap sudah memahami ya tentang subnetting nol per enam Ya, per 30, 6.6 per 30 dan sebelah sini nanti 30 per 1 eh, per 24 ya dan di sini nanti 30.2 per 24 ya di sebelah sini nanti 40.2 per 24 dan sebelah sini 40.1 per 24 dan ini nanti juga ada subnetting ya yang berikutnya yang subnet berikutnya itu 0.9 per 30 ya dan sebelah sini nanti 0.10 ini per 30 juga ya ini sub, hanya ada dua IP ya dalam satu subnet ini per 24 ya 50.1 24 dan ini 50.2 24 Hai dan nanti sebelah sini 60.1 eh, 60.2 24 ya Hai sebelah sini 60.1 per 24 Oke ini saya lebih dulu biar nanti enak untuk melihatnya ya kasih label dulu ya Oke saya rapikan dulu levelnya, biar pas ya. Oke, ini sebelah ini sebelah sini. Oke, sebelah sini ya. Oke, oke ya, biar kelihatan baik. Jadi kalau sudah kita kasih label baru kita satu persatu untuk disetting setting ya. IP address-nya dan interface-nya kita nyalakan supaya saling bisa berkomunikasi. Ini warnanya masih merah semua jadi belum bisa berkomunikasi. Ya, kita laksa, satu persatu kita kasih IP address ya. ya. Oke, ini kan 20.1 ya. Oke, kita paste aja titik 20.1 ini seperti ini. Saya copy aja ini. netmask-nya, gateway-nya 20.2 ya, karena router di sini kan 20.2. Oke, okay, sudah kalau sudah di PC 0 juga. Nah, IP okay address-nya saya pakai yang tadi, ini 10.1. Ini. Kemudian gateway-nya 10.20.2. 10 ya, 10.2. Oke, okay, kalau sudah kita ke PC yang berikutnya ini 30.1 ya, alamat IP nya alamat IP nya 30.1 netmask dan disini 30.2 untuk gateway nya nah ini sudah PC yang kedua isi yang ketiga itu IP address nya 40.1 ya netmask nya dan gateway nya ke 40. 40 2. 40.2. Oke, okay, sudah, PC3 sudah. PC4 ya kita setting di IP address-nya. Itu 50.1, netmask-nya, gateway-nya itu 50.2. Oke okay, ya. Sudah, satu lagi untuk PC5 ya. PC5, IP address-nya 60.1 dan netmask nya e, C ya dan ini titik 60.2 oke okay, ya untuk semua PC sudah kita setting ya nanti tinggal kita setting untuk IP-IP e, ya, di routernya ya oke okay, ya. untuk routernya kita setting IP address nya ya kita setting melalui CLI aja ya biar kita paham tentang penggunaan dari CLI atau line Interface Nah, ini nangyah atau no ya kemudian enter kalau sudah kita enable dulu ya kalau sudah enable kita configure terminal t ya kalau sudah masuk interface-nya satu persatu oh, ya kita cek dulu nih interface yang ke sini apa ya oh ini fa 0.0 jadi harus sesuai dengan fa nya jangan sampai nanti ketuker ya uh, ini fa 0.1 nah, oke sedikit nah, jadi harus uh, sama ini fa eth 0, per 1 per 0 jadi harus sesuai ya. Nanti kalau nggak sesuai, ketuker akan salah ya. Itu yang sebelah sini juga kita sorot-sorot aja ya. Kita sorot-sorot aja, kita tarik atau lampunya numpuk ya. Yang, yang penting kita tahu ya. Kita di eth 0.1/0 ya. Nah, jadi kita harus tahu f nya, semua ini. Ya. Oke, ini F1, ya ini fa 0 per 0, ya fa 0 per ya keluar aja dulu ya biar keluar biar kelihatan oke okay. oke okay, kalau sudah kelihatan label-label dari fa nya kita mulai setting untuk IP address dari router ya IP address dari router oke okay, kita mulai setting IP address dari router yang 0 ya pakai cli ya kita ulang lagi tadi sudah masuk ke konfigur terminal berarti kita ke interface-nya interface interface yang pertama FA 0.0 per oke okay. 0.0 kemudian IP address-nya berapa ya 192.168.10.1 eh titik 2 ya 255.255.255.0 nah seperti itu saja ya tinggal kita enter Nah, ini sudah masuk HP addressnya kemudian kita jangan lupa untuk no shutdown fungsinya untuk apa untuk menyalakan ya untuk menyalakan no shutdown nah lihat ya yang tadinya merah menjadi hijau ya berarti sudah menyala ya kita enter sekali lagi nah, kemudian kita setting uh, interface yang lain ya exit kita masuk interface yang indik kita bisa menggunakan uh, ini ya uh, komen yang sebelumnya sudah pernah diketik dengan cara anak ke atas jadi nggak perlu repot-repot ngetik lagi nah ini sudah ada interface nih komen interface yang tadi ini kita bisa ganti 0 per 1 ya nah, jadi seperti ini enter jadi nggak perlu lagi ngetik nggak apa-apa ya pakai anak ke atas komen yang lama bisa kita gunakan tinggal diubah sedikit ini masuk ke f 0.1 kemudian IP address juga sama kita lihat yang di atas sebelumnya nah ini tinggal diganti sedikit 20.2 nah ini enter sudah dan yang berikutnya adalah no saldo oke okay. yang, si yang bawah juga sudah menyala sekarang yang kanan ya ini exit dulu ya, boleh pakai anak-anak atas exit kemudian masuk ke interface nya interface nya ETH ya. yang ini ETH ya eth 0 per 1 per 0 oke enter nah, kemudian kita setting IP nya IP nya 0.5 5 nah ini net masih beda ya ada setting itu kalau per 30 adalah 252 terakhirnya ya 255 255 255 252 enter nah ini sudah tinggal kita nos add -on. Nah, di ini nggak nyala ya, karena apa sebelahnya itu belum ya, belum di ya, belum dinyalakan, jadi belum di hijau warnanya. Oke, okay, ini sudah ya, untuk router 0, kita ke router 1, ya, router 1 kita setting ya. Router 1 kita setting e, untuk IP-nya. Jadi kalau IP-nya sudah tersetting tandanya kalau kita serot kelihatan ya, itu sudah ada IP-IP-nya untuk FA0/0 atau Fast Ethernet 0/0, Fast Ethernet 0/1, Ethernet 0/1/0 itu sudah ada IP-nya semua. Dan sudah sesuai ya IP-nya. Oke, okay, kita sekarang setting di router 0. Oke, okay, kita setting router 0. Ini ada 4 ya, 4 IP, 1 2 Oke, okay, dari yang dulu ya, FA0/0 dulu boleh. Ya. Kita no dulu ya. No kemudian enter, kemudian enable dulu. kalau sudah enable, sekarang kita uh, cek ya, konfigur oh, terminal ya, configure terminal, kemudian interfacenya, interface nya, FA interface fa0/0, kemudian ip address dari fa0/0 ya. 192.168.30.1 sembilan dua titik satu nih ya ter- nah, kalau sudah no shutdown sudah ya ini nyala ya yang di atas nyala oh salah saya IP nya bukan 30.1 ya lupa ya 30.2 jadi ini bisa diulang lagi nih yang tiga ini tinggal dirubah aja ya 30.2 oke okay, gitu aja ya 30.2 oke okay, kalau sudah sekarang kita ke interface yang lain ya ini exit dulu boleh ya kemudian kita ke interface pakai komen yang sudah diketik ya biar enak F1 ya nah, bawahnya kemudian kita ke IP address 40 ya 40.2 ini langsung nih nggak ada perubahan tinggal diantara ya sudah kemudian jangan lupa no shutdown oke sudah kalau sudah no shutdown sekarang kita exit dulu keluar dari sini ya kemudian kita masuk ke interface ya kita pakai komen-komen yang sudah ada aja ETH ya, ETH 0 per 1 per 0 Yang paling, yang sebelah kiri ya Ya, kalau sudah kita ke IP address-nya Itu IP address-nya 0.6 ya Ini internet apa, netmasnya 252 ter ya, jangan lupa no shutdown Oke, itu baru nyala hijau ya Karena sudah dua-duanya di no shutdown atau dinyalakan kemudian kita keluar dulu boleh kemudian ke interface yang sebelah kanan ya interface mm, TTH 0.0 per, ya. per 0 semua nih kemudian IP addressnya ini adalah 0.9 nah netmasnya sama ya 252 enter dan jangan lupa untuk 0 shutdown nah sebelah sini memang belum nyala karena kanannya router eh, sebelah kanannya itu router 2 belum dinyalakan oke okay, ya ini sudah untuk uh, IP address dari router 1 ya nah, kita sorot itu sempat empatnya sudah di setting ya dan kita lihat sesuai dengan uh, interface masing-masing ya oke okay, kalau sudah sesuai kita ke router 2 nah dulu ini hanya ada 3 IP ya uh, TH0.1.0, TH0 ya 01 FA0.0 oke okay, kita setting CLI ya no dulu kemudian enter kemudian kita enable ya configure terminal ya kemudian kita ke masuk ke uh, IP address atau ya. oh, sorry interface interface FA 0.0 dulu boleh 0.0 ya. itu yang ke bawah ya IP address 192.168 titik 60 ya 60 titik 2 255, .255, .255 titik ya titik 255 titik yang bawah ya 60.2 kemudian di atas yang 0 0 0 0 0 exit 0 0 exit 0 0 0 0 0 0 0 yang 0 0 ya persatu kemudian IP address nya kita ubah sedikit di sini 50.2 sudah kemudian jangan lupa untuk nol satu untuk menyalakan interface nya atau sudah nyala ini yang sebelah kiri ya oh ini yang di kita ini kalau nggak salah ETH 0.0 ya 0.1.0 ya kalau nggak kita sorot lagi nih ya, memang kalau disorot lama-lama dia hilang ya 0.1.0 Oke, okay, kita ketik uh, exit dulu boleh. Exit. Ya, kemudian interface-nya 01 IP address-nya ini beda ya. IP address-nya itu 0.10, subnet-nya juga beda. Subnet-nya 252 nah ini baru nosadon ya nosadon sudah nyala semua oke okay, ya sekarang untuk IP sudah semua disetting ya jadi semuanya sudah memiliki uh, IP ya semua interface nah. mungkin sih sudah kita untuk tes kita tes ini seharusnya antar jaringan ada beberapa yang sudah connect ada beberapa yang belum ya ya jadi kalau untuk yang ini dengan ini ya karena satu router dan gateway-nya pun searah router yang sama, ini mungkin sudah connect. Tetapi kalau untuk jaringan dari misalkan dari PC 0 ke PC 2 ini belum. Kenapa apa ya? Gateway-nya berbeda, ya. Dia ke router 1, PC 0 ke router 0. Jadi tidak bisa ya eh, langsung ping ke sana. Jadi kita coba tes dulu nih ya. Tes dulu kalau kita ping ke PC 2, coba lihat. Ping satu sembilan ini seharusnya reply karena berhubung ke router yang sama dan ketuanya ke arah router yang sama ya mungkin sekali time out tapi berikutnya reply oke okay, ya. sekarang kalau ping ke pc dua apa yang terjadi ya kalau ke pc dua ya seperti ini nah ini destination reply tapi destination host antar cable jadi nya dari 10.2 Nah, dia ngasih tahu kalau enggak mengenal ya, tidak mengenal dari IP yang 30.1 ya, karena router ini tidak e, tahu ya di mana jaringan ini. Nah, ini harus bisa saling berkomunikasi dulu ya, atau didaftarkan addressnya ke si router 10 baru nanti bisa ya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan supaya network ini dikenal ya oleh e, router 0 ya, ini harus didaftarkan dulu network. 30.0 ini supaya bisa dikenal oleh jaringan yang sebelah sini, baik ya bagaimana caranya, ya, caranya kita daftarkan dulu di disini ya, network 30.0 ini ya oke, kita enter kita, oke ini sudah masuk ke ifconfig ini ke exit dulu ya eee, ini juga sudah di offconfig ini langsung aja nggak apa-apa, atau mungkin dari awal ya kalau di awal itu kan, awalnya kayak gini nah, begini ya enable dulu, ya, kemudian kita konfigur terminal nah, awalnya, intinya masuk ke konfigur terminal, baru kita lakukan yang namanya perintah IP route. nah daftarkan dulu networknya, networknya apa 192.168.30.1 dan next hop ya, Eh sorry, netmask dulu 255.255.0 dan next hopnya titik Nah, ya, kenapa network-nya 198.08? Ya, Next, sebelah sini. Jadi router 0 ingin mengenal jaringan yang ada di sini. Dengan network 0.6 Next, ini adalah uh, jaringan atau IP yang dikenal yang paling terakhir yang bisa dikenal untuk masuk ke router 1. Jadi dia kenalnya hanya router 1, alamat router 1. Nah, kalau router 0 hanya bertanya ke router 1, kemudian ada nggak jaringan 30.0 nanti tinggal router satu yang akan e, bertugas untuk meneruskan, oke okay, ya jadi seperti itu untuk next hopnya ya, enter ya, sorry ada yang salah, oh jadi ini bukan alamat ya tetapi network, jadi ini adalah e, network ID, jadi 30.0 untuk e, kelas C ya, perdua empat biasanya IP-nya adalah 30.0 ini sebagai network ID-nya, oke okay, ya, coba benar kalau sudah kita exit dan ini enter kemudian red ya ini ada red fungsinya adalah untuk membuat permanen ya settingan yang tadi sudah dilakukan nah kalau sudah kita lihat ya tandanya bagaimana ya tandanya kalau sudah terdaftar kita bisa lihat dengan menggunakan tool inspect ini ya, ya. tanda gambar loop kemudian pilih di router 0 kemudian pilih routing table Tandanya apa yang kita lakukan itu menambahkan yang namanya static root ya ini di static route-nya ini tandanya dengan tipe S ya jadi jaringan 30.0 ini sudah terdaftar ya melalui next hop 0.6 sudah tidak terdaftar di routing table dari router 0 ya. intinya sebenarnya kalau supaya bisa berkomunikasi dengan suatu jaringan tertentu ya di routing table itu harus terdaftar ya. Kalau yang terkoneksi secara langsung, networknya ini sudah ada nih ya, ini sudah ada semua yang terkoneksi secara langsung, 0.4 ya ini ya di sini ini jaringan ini 10.0 ini jaringan sebelah sini dan 10.0 jaringan sebelah sini ini mungkin sudah sudah terdaftar secara langsung karena dia connected secara langsung. Kalau ini kan tidak, nah, kalau ini belum maka harus ditambahkan secara manual menggunakan static routing atau bisa nanti menggunakan yang namanya dynamic routing ya. Yang penting nanti ada, ada berapa ya? Sebelumnya pernah ya, ada yang namanya XRP. Kalau di Cisco ada yang namanya OSPF ya. Nanti kita bisa uh, belajar tentang dynamic routing ya. Mungkin uh, OSPF yang next, next ini ya. Next video lah ya. Oke okay. lanjut ya. Kalau sudah, uh, apakah sudah bisa replay atau belum ya? Kita coba ya. Uh, kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah... Ping dari PC0 ke PC2 sudah replay atau belum? ya Kita coba 30.1 ya. Nah ini agak mungkin ada perbedaan sedikit ya, kalaupun belum replay. Ya. Request timeout ya. Kalau dulu destination host unreachable, tapi sekarang request out Nah perbedaan di situ. Jadi bisa diartikan bahwa pada saat uh, belum ditambahkan routing table itu destination and socketable jadi enggak oh, kenal sama sekali sekarang sih sebenarnya sudah bisa ngirim ya ngirim suatu paket ping ya ke PC2 tetapi PC2 enggak bisa reply karena apa? di router 01 di router satu ini ya saya pakai saya coba sorot dengan ini rutik table nya dengan inspect ya di router satu itu tidak mengenal jaringan 10.0 ya karena tidak terdaftar di sini ya. jadi dua-duanya harus di setting ya supaya bisa saling reply ya pada saat di ping ya dia ngirim paket kemudian paket itu bisa di reply oleh PC2 jadi di disini pun harus ditambahkan aturan atau static routing ya di tablet routing supaya jaringan 10.0 masuk ke dalam sini oke okay ya kita lakukan yang sama hal yang sama di router e, 1 ya kita lakukan hal yang sama di router 1 ya. ini exit boleh ini sudah di konflik atau kalau bingung saya keluarkan dulu semua aja ya ini dari kosong ya enable dulu kan kemudian configure terminal ini masuk eh, sorry sorry t ya uh, yes ah sorry. configure terminal ya konfigurator terminal oke sudah masuk konfigurator terminal kemudian IP root satu sembilan titik satu ya titik jaringannya netmask dari jaringan tersebut dan nextopnya nextopnya adalah nol titik lima ya jangan sampai nextop nextopnya salah ya kalau nextopnya salah biasanya nggak mau ya oke ini sudah uh, masuk ya kita tinggal exit kemudian write Oke okay, ya, kita lihat di ya pasti sudah ada ya. Nah jaringan 10.0 titik nol next nol ini sudah terdaftar di sini. secara statik ya karena ditambahkan secara manual. Oke okay, kita lihat ya sekarang apakah sudah replay atau belum dan seharusnya sudah reply Kita lihat ya. Kita lihat di sini tadinya timeout sekarang kita pakai komen yang atas ya yang sudah pernah ping. 1998.30.1 dan hasilnya adalah harusnya replay harusnya mungkin ini agak lama aja nah, ada yang salah berarti kalau nggak replay nih ada yang salah coba kita cek lagi kesalahannya di mana ya kita cek lagi kesalahannya dimana mana ini inspection-nya eh 10.30 titik, itu sudah ada ya melalui kop ini sini sudah ada di sini juga cek mm 10.0 juga sudah ada seharusnya sih ini seharusnya cuman ini ada masalah di mana nih ya kita cek lagi ya kita lihat dulu eh kita cek lagi IP-nya coba lihat IP dari ini 0.5 30 sudah betul 0.6 per 30 betul ya mungkin bisa saja IP dari sini oh betul ini sudah tidak ada IP-nya ini ya IP-nya tidak tersetting yang ini ya nah ini ada ada kesalahan di sini ya mungkin tadi ada salah setting IP jadi konflik ya ya tadi pernah setting API konflik jadi hilang ya settingannya nah ini sudah tadi eh, pada saat setting di sini dia ada konflik ya 30.1 ditaruh di sini jadi di sini hilang oke okay, ya next sekarang kita karena tadi hanya kesalahan di sini ya sekarang seharusnya sudah bisa reply oke okay, jadi seperti itu ya jadi kalau harusnya sudah bisa tapi karena kok masih timeout nah, ternyata di PC 1 Settingannya itu hilang, dan sekarang harusnya reply. Seharusnya ya, kita lihat dan reply ya, betul ya. Jadi hanya tadi karena settingannya, settingan iPad bisa hilang ya. Jadi seperti itu ya, intinya harus saling mengenal ya. Router nol harus tahu jaringan ini, router satu harus tahu jaringan ini, sehingga PC nol dengan PC 2 bisa saling berkomunikasi. Nah, seperti itu. Jadi intinya sama semua ya. Kalau ingin bisa berkomunikasi, kita harus daftarkan jaringan-jaringan tersebut di router yang terhubung langsung oleh PC ya. PC tersebut. ya Misalkan kalau PC0 mau bisa berkomunikasi dengan PC3, berarti jaringan 4.0 harus ditambahkan di sini dan sebaliknya router0 nah, ini sudah tahu jaringan ini ya. Jadi paling uh, router satu harus menambahkan jaringan ini juga. Ininya semua jaringan ditambahkan di semua router. Baik ya, jadi kita tambahkan saja semua ya di semua router semua jaringan yang ada ya dengan next -hop sesuai dengan next -hop dari IP terakhir ya yang terhubung ke router IP next hop-nya sesuai dengan ini ya eh, apa yang terhubung secara langsung ya jadi jangan, jangan sampai next hop-nya itu beda misalnya ke sini di router lo next hop-nya ke sini ini nggak bisa ya karena tidak terhubung secara langsung. Kalau router 0 next pasti yang ini ya karena terhubung secara langsung. Baik ya kita tambahkan seluruh network yang belum ada di router 0 ya. Jadi di router 0 ini hanya satu ya baru satu ya 20.0 jadi tinggal tambahkan 40.0, 50.0 dan 60.0. ya kita tambahkan langsung aja biar cepet ya. Kita tambahkan seluruh network di sini ya. Konfigur terminal ya kemudian kita pakai yang tadi itu ya Nah ini kita tambahkan tadi 30 sudah 40 masukkan ya satu kemudian satu lagi 52 lagi ya 50 masukkan dan satu lagi 60 masukkan Oke ini sudah masuk semua ya exit dan di red Oke sudah masuk semua ini kalau kita lihat di sini seluruh jaringan seharusnya sudah masuk 30, 40, 50, 60 ini sudah dimasukkan secara manual ya dengan menggunakan command line. Tadi. Sekarang yang di tengah, tengah pun sama ya, jadi 10, 20, 50 dan 60. Jadi yang ini sudah tinggal 20, 50 dan 60. Oke kita masukkan ya, kan di sini baru ada satu aja ya yang 10. Jadi 20, 50 dan 60 kita masukkan juga. Oke kita masukkan configure terminal konfigur terminal ya oke ya, kemudian kita ke ip root nah tadi yang 10 sudah 20 eksekutifnya ke kanan ya jadi nolong enter nah kalau yang 50 ini ke oke okay, tadi ke kiri ya ini ke kanan ya 50 itu yang sebelah sini Ya, jadi next nya yang ini ya 0.10 oke 50.0 0.10 oke satu lagi 60 oke sudah semua ya kita exit kemudian kita red jangan lupa untuk red oke sudah selesai ya untuk router satu ya jadi router satu sudah ditambahkan semua ya seluruh network yang ada ya setelah static 10, 20, 50, dan 60 dan next, hop, next hopnya jangan sampai salah nah, kalau sudah tinggal router 2 ya. router 2 tinggal kita uh, masukkan ya kalau sudah ini masih sama sekali belum di setting ya belum ditambahkan seluruh networknya uh, oke okay. belum semua jadi 10, 20, 30, 40 ya. kita tambahkan 44 nya oke okay. kita masukkan disini Enter, ya, enable, configure terminal, dan kemudian IP root, ya, titik ya, titik 255, titik 255, titik titik next hopnya jangan jauh-jauh, di sini aja, ya, 192.168.0.9, titik ya, titik iya, enter dan tinggal kita rubah-rubah 10.0, 20.0, kemudian 30.0 dan 40.0 Oke okay, sudah exit, ya. kemudian exit lagi eh, write dulu ya write Oke okay, sudah jadi sudah semua ya sudah semua untuk settingan uh, dari Uh, statik rutik atau IP root untuk semua router dan seharusnya seluruh jaringan udah bisa saling berkomunikasi. Nah, ini sudah masuk semua secara statik ya. Oke. Okay. Kita jika kita bisa coba ya uh, ngeping kemana saja, ini seharusnya sudah bisa. Ini ke sini sudah ya, ke 40, 50 dan 60 kita coba. Nah, kita ping ke 40.1 ya. Harusnya sudah reply ya. Kita lihat kalau ada yang belum reply berarti ada, ada ada yang salah ya. Seperti tadi ada yang salah. Ini sudah reply. 50.1 Kita lihat. Harusnya juga reply. Harusnya nih kalau ada ada kalau tidak reply berarti ada yang salah nih. Terus cek cek lagi apanya yang salah. Nah, ini reply juga cuma agak lama aja. Kemudian 60.1 Dari PC0 ya, ini ke semua jaringan harusnya sudah bisa berkomunikasi Oke okay, ya, jadi sudah betul ya uh, Ini sudah uh, bisa berkomunikasi ya Dari PC0 ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini Sudah bisa berkomunikasi semua Ya, Jadi intinya semua jaringan atau router ini harus kenal semua Dan next hopnya sesuai ya, jangan sampai next hopnya tidak sesuai Jadi seperti itu aja ya Untuk uh, bagaimana setting tiga uh, router ya di dalam uh, sat, uh, supaya bisa saling berkomunikasi di dalam Cisco Packet Tracer. Mungkin penasaran, oh, kalau di sini bisa nggak ya? Saya ping ke yang lain sama aja ya. Ininya kalau sudah saling saling uh, sudah dikenalkan semua jaringannya, ya tetap ini sudah bisa semua. 168.20 enam delapan misalkan titik satu. Ini sudah bisa reply ya. Ini saya ping dari PC lima ya. 10.1 reply dari manapun ini bisa reply semua 30.1 reply ya, kemudian 40.1 reply ya, dan yang terakhir mungkin 60.1 ini harusnya juga reply oke okay, ya jadi itu aja ya settingan bagaimana kita menghubungkan 3 router untuk bisa mengkomunikasikan seluruh jaringan yang ada Ya, pada contoh mungkin hanya satu PC ya. Pada prakteknya mungkin lebih dari satu PC untuk setiap jaringan. Jadi mungkin di sini ada switch kemudian baru ada beberapa PC. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya bagaimana cara setting IP root atau static routing dengan menggunakan tiga router pada Cisco Packet Tracer. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, subscribe ya dan tekan tombol lonceng agar tahu video-video terbaru dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.